Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru dan kabar bahagia dari Leslar tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam ini Ada ajakan dari Bunda Lesti ini persahabat ya Di story Bunda Lesti 2 jam yang lalu Mengunggah sebuah informasi dan palsnya ini ajakan untuk warga Konoha Menyambut bulan baik, bulan suci Ramadan Kita lihat langsung dari Bunda Lastini, para sahabat Assalamualaikum teman-teman Masya Allah, gak kerasa ya Kalau dalam hitungan hari Kita akan memasuki bulan Ramadan Bulan penuh berkah untuk kita bersama Berlomba-lomba dalam kebaikan Menyambut bulan baik ini Aku mau ajak teman-teman semua untuk bersedekah Persahabat ini langsung dari Bunda Lesti Dengan berbagi makanan berbuka dan sahur untuk anak yatim Pejuang jalanan, lansia, kurang mampu, dan duafa Berikutnya, borong makanan UMKM yang akan dibagikan untuk warga atau duafa yang membutuhkan Berikutnya juga berbagi paket sembako untuk warga atau duafa yang membutuhkan ini ajakan langsung dari Bunda Lesti ke Keciora Kemudian juga selanjutnya kita lihat postingan Bunda Lesti Teman-teman bisa mulai bersedekah Dengan klik link Tentunya kitabisa.com Nantinya seluruh pencairan dana Dan penyaluran bantuan Akan aku update melalui Kabar terbaru di halaman Penggalangan dana Insyaallah sedekah dari teman-teman Akan amanah dan dibalas Dengan pahala berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya robbal Alamin Salam Lesti Kejorah Ada salam langsung dari Buddha Lesti Yuk yang tentunya bau bersedekah Silahkan persahabat Ya apalagi di bulan suci Mudah-mudahan tentunya berkah Barokah dan tentunya Pahalanya memang Benar-benar sangat Di Ganti dengan berlipat-lipat ganda, masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan rezeki kita lancar, rezeki kita banyak dan bisa berbagi Ke sesama yang membutuhkan. Kemudian juga selanjutnya, persahabat kita lihat juga yang di sini ada tentunya cedukan postingan dari Kak Rivi. Baru saja Kak Rivi mengunggah video, persahabat ya, momen 7 Maret 2021. Lesti Kejora dan tentunya Kak Sasha, Masya Allah banget ya, luar biasa momen ini membuat kita bahagia. Dua tahun yang lalu, membuat warga Konoha pastinya selalu bangga dengan Lesti, Alhamdulillah dikelilingi oleh orang-orang baik. Kemudian juga selanjutnya kita lihat persahabat ya, di unggahan ini, tentu kita selalu merasa bahagia dengan momen gesreknya Lestland. Apalagi ini nih para yang giliran bundanya yang jahil katanya para sahabat, ya Ternyata baru ketahuan nih para sahabat, ya Yang bikin mogok motornya Abang Fatih Itu adalah Bunda Lesti Kenciora Perhatikan ya di video ini Bunda Lesti, para sahabat, ya Ini lagi naik motornya Abang L Dan semalam, baby L, para sahabatnya lagi dandan Motornya, aduh Masya Allah, kata BBL masih ini bunda sih, main pakai aja, punya abang juga, jadi rusak kan kata BBL <laughs> Ini gemas banget persahabat, aduh luar biasa, lucu, gemes, selalu bangga pokoknya dengan Leslar Family Komentar pun banyak sekali diberikan, para diantaranya dari akun Ominur Triarati mengatakan Ya Allah nih bocah lucu banget Cuek berwibawa cerdas Katanya tuh Ada juga tanggapan lain dari akun Anda03 Mana pernah dipakai bunda buat keliling komplek lagi Katanya tuh pantas aja mogok nih persahabat Ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Nugroho Masya Allah udah ketemu Yamin. Masalahnya kenapa motor abang Fatih rusak Ternyata Dipakai oleh bundanya Ini luar biasa kemudian juga selanjutnya persahabat kita lihat di postingannya Papa Bilar tentunya semalam mengunggah foto sedang tertidur nih persahabat ya ini efek bahagia banget nih karena tim sepak bola kesayangannya menang telak atas lawannya 7-0 ternyata di sini juga ada kalimat komentar dari Ustadz Fahru Ustadz Fahru situ menanggapi ketika Liverpool menang 7-0 melawan Manchester United Ingatan saya langsung ke kamu, Rizky. Bilar, haha, <laughs> saya nggak kebayang ekspresinya untuk setiap golnya. Wow, ini hobi bola juga nih, menurut sahabat. Ya, masya Allah, mudah-mudahan sehat terus, bahagia selalu, dan silaturahmi pun. Semoga tetap terjalin dan terjaga dengan baik. Selanjutnya, juga bersama perhatikan kita lihat outfitnya papa B persahabatnya sweater Givenchy yang dikenakan oleh papa bilar semalam ini bukan kaleng-kaleng harganya persahabat mencapai Rp rupiah ini harga yang sangat fantastis Berkah barokah, mudah-mudahan rezeki idola kesayangan kita bisa nular ke kita semuanya. Amin. Dan pasti itu juga masih menunggu cedokan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Pilar. Ini dulu informasi di malam ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, oh.